Cuba bermebel audit. Masya-Allah. Cuba majun matahari pingar diroga ada mariah. Pak yang dekat je nak kiri-kiri rezeki bibi obat, apa salah? Yang porok king. Tuh, padang penyalin bendere. Ah, mayu menjeng ke pasar, malam. lukanya kecil iya panas. Dan dan Pakdong. Aw tang roko tang nom. Ma gun le ko tang mano dulu bentek, setia sompek ko. Yak da bukun men dulempe le dinak, parantes. Injak nomrin deki nom. Lam le deki daripada persen be. Mencai sarenda benom, kunawo tang nom. Mayura kak, kinera awak berik. Ka abis tu. Ayo mayo mayo Abule. aku Palang zaman modern tau. Wah, manasari, wah, keluarga jil. Iki tentang pesta kan berlaku, tak yang Tak kok mak tak... Luluh, man, Coba rene nah, mandi jalan. Uh, lah datang tekel. wani waskun. Makmas semoga sing mandi gak ada bakunya ceramah. Beda. Orang mampu juga deh, deh. Coba dah aku Uh, lah, nanti mandi, ibu, karena dia. Ah, jangan. aku toko apa ibu? Kalo yang ibu mas mas belum, nak saya nak aja, aku beli. Aku beda, saya beli terus. Atau roban menologis ya kak, silaku nya jeruk kongji. Kau tak tahu mana beri pese jing. Menengang terobbi di seglowing ban. Huh. Banyakmu dibawa ide-ide yang kurang logis ban. Cepiin aku kak, cepiin ayo beren. Oh, benang tungko kak. Iya. Iya, kucur kok tentang tunggul banyak. Kau bakal ngecut pola ya kak ban. Andilak, andilak kita ngontongin jadi ya. Mulai aku kalau mentang-ring tua. Andi, bini tak karuan, gaya kunci santan pun tetangga. Senyap gak kira nak hutang gun terus. Mak desah. Bang ya. apa tau ke cerita rumah Tina Mbak. Kak. Kak. Mayu mule ka Kak lo. Hmm, boleh. Mayu mulai. Ah, Mayu mayu. Ku kum semak ya, Ah, mana mayu, ba, ya. Lah, Pak. Apa mak bini kok andi kencang ah luar mak ada buruk sekali potong naga toh hati limo ler ya longin nempas tojo lu bak udah remaben bak telu ya ya bak enung lu bak ya kelangkong ya deh ya ben arafang punya bak terlalu lebak kakan lu bak benar apa muka muda pak tau kan masuk tangan lakir deh kok iya aja masuk laki? lakir tau tangan lakir pas tak ndak selang uang tak teman dimana nge-nge masuk tangan lakir muda rumah bener ya munda iya bak kok pada nih serga bener bener pas tak nemu tau cipu ndak ipadak rumah bak apa beneng di nak untuk sementara, tidak tak apa jebak. Dia nak banyak kamaran. Kau kumendang laki waktu duaan. Iya benang nolong tahu Mak. tak tujuan salinan ke dalam istirahatlah. Masuk kelu ke dalam mbak istirahat mbak. udah emak lah kan jangan lem kak soro istirahat bawa lapar dulu kak apa atau ka jan, kak siapa tangkan duduk atau adalem, tak tahu yo kan ada emak kok rawa untuk sementara ah, nyaman, dan... nyaman, nyaman, nyaman. Kurca atem-atem mongku macam-macam, je kamu Iya Mbak, oke, ya ya tiba anu, anak anak iya tak aku tak pak pak ah tak nyaman mas ban Tak nyaman ketua mak nunggu Ada apa Yo potongan kok lagi sang saya tidak minta pesen pas beri apa kok bisa ban ban, langga chungchan dai ya meke kribi neng. Heh. Ceketing ada butel loh ya. Entu dibilang ya. Betul lah. Kada han deh pun deh. Kada han, plastik kayak. Tolong menek ratin men teh. Cira rem melaga ke tak bisa menjipu anu. yurayu, kami entu mobil ini. Poki waspek tetis ala nang kono ini. Apa acan go eh sering ronong roro tang roma tetabacan apa mun cali je Ton bekojeung dicoba ngadak yang engko perkal eh. Masa, Ai pas luga. Nya celep deh ya. Duh. Ke ton ngak sabe ni boleh ko mun dia deh. Tetap tulam ulah le. Beneroh. Se aria tak mang. Hei, lah. Ya ya. ke pulang Coba sabak kan, ke Ya, baru di situ 3 bulan kita major payak. Dek. Payak Dek. Kebek kita ko Dek. Dah, munaklah lah. Kan kopi antara. Kan nak berelau nanyo. Ah, jalan lah, Lah iya mong habende Coba le kadae doroi hai kita jujur nggak asen yang ter ya. enggak, sih tang tak sanggup sebaya Dompet, cincir kok, dikitlah tahu sambil bensin ria. Begitulah. Oi nak golek. Eh mak, telak. Dia enggak ngetar. Kangko dumpe. Ada tenang benar. Ini Kak maksud kok kak? Dari apa kode? Engkau kalau se... bener Budi nggak jadi ya? Ada rem boleh, eh? dek aku tujuh tujuh mana mana gila dia ya. Apa nih Ya kok dan kok kak kok benita geding suri aja kok ben cucurkan apa sih, jujur-ujur tadi? Kok yang dari ke tangga, kak, Tapi kok nangis, yang ribet-ribet. kak, ya ada guna. Pokoknya, ujurnya kak. Nak, kok. Ira? Kok Tapi kok aja kebun. Terus, barusan, barusan, barusan, barusan, barusan, barusan, ben kokok, bengko, bengko, Kak bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, bengko, kok tidak kak pokok ben pecucur kan kok kak? Ii koklah kok. tanya kak ben kak. Iya ada boleh kau kok boleh aku minta kau minta Kau tak bisa mengingat perasaan tanya, ya ba. Kau oh, tak nyangka bandit aja kan kok Kau lebur ke langit lah mbak semenjak Kau ada nanggina di sepura nana Orang siang ke buku Ternyata ada iya kan kok Ternyata ada laporan dah ya? Bukun di kabin Mbak, aku minta sepura mbak Kau kita sepura mbak Kau ikhlas mbak ikhlas mbak, engkau rida <coughs> Bentau saya kuasa sepura mbak Mbak Kira-kira dati bahagia ya, enggak ikhlas, Pak.